kita nggak berani sana terus terang karena tadi kita udah ngelihat uh, hmm? oke okay, kita nggak ada yang bersuara dan ini hening tapi menurut, menurut kalian feeling kalian di atas atau di di dalam sini nih? Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam teman-teman semua kali ini tim Wangi misterius baik lagi the vlog kita review lokasi horor lagi. Dan kali ini saya nggak sendirian. Kita bareng-bareng sama tim Sangwan Explore. Eh uh, ada Osacung, ada Agas, ada Ius ya. Nah. Iya, yeah, ada Acung juga. Oke, okay, jadi eh, kenapa kita bareng-bareng ke sini? Karena lokasi ini, lokasi yang menurut saya itu serem banget. Kita ada di Kampung Gajah. Oke, okay, eh, ini lokasinya apa sih? Namanya apa sih? Tempat, maksudnya eh, bangunannya tuh bekas apa gitu di bekas bangunan rukou, ya, pusat perbelanjaannya sini. Perbelanjaan. Nah, ini guys kita langsung masuk ke uh, tempat yang mungkin ini kayaknya kamar mandi ini guys, ini kamar mandinya kita bisa melihat kalau bekas kamar mandi ini senang banget ya ya ini kamar mandi nah, kalau misalnya kalian dengar kayak suara berisik itu di uh, Seberang sana itu udah kayak sungai gitu. Jadi eh, pas kebenaran memang harusnya lagi terus-terus juga ya. Ini teman-teman gimana nih rasanya di di sini nih? Kalian udah nemu apa aja sih? udah nemu apa aja cumisnya cum? Udah nemu apa aja? Iya. Iya tapi kamu lihatnya kayak cocok, kan dari atas ada kaca iya jadi dia mau di kaca iya mau di kaca kayak gitu tadi dia mau disamperin cuma di atas ada atas ada atas dia kan ini betul hmm. di atas nggak ngapain itu dia mau di kejar kalau apa oke okay. iya iya iya ini, ini tuh kita lagi di e, gak apa-apa disebut namanya ini. gak apa-apa ya ya kita ada di kembung gajah jadi kamu ngajak ini tempat wisata eh, orang Bandung di asal Bandung gitu ya Cuman memang eh, udah lama banget terbang nggak tahu tau dari tahun berapa Kita juga harus cari tahu juga nantinya Dan sejarahnya ada apa aja di sini gitu Jadi wih wih wih wih wih wih wih wih itu. 2017 antara tahun segitu ya 2017 oke okay. kita jalan lagi ya soalnya ini uh, serius kita nggak saya nggak berani sendirian loh karena memang ini tuh ekstrim banget nah ini kayak di basementnya itu Ayus Ayus udah uh, ngerasain nggak ada sesuatu di sini mana Ayus Ah nih udah e, lihat sesuatu nggak gitu, di sini? Mungkin menurut saya banyak melihat sosok pecah bayangan hitam, bayangan hitam sekali Bahkan kita tadi di jalan pun otw ke sini kita udah ngelihat nah, iya, e, baru aja ke lokasi ini. Udah disambut sama sosok-sosok yang ya begitu menampakkan sosoknya begitu seramat kalau menurut pengusahaan saya dengar, kan? nah, dengar dengar dengar Sosok apa? Sosok Kocong Nah, tadi pas di lantai bawah, di atas saya rasa sosok beton Bener gak? Sumpah tadi saya rasa beton Dengar, kan denger Dengarkan Dengarkan, dengerkan dengar, dengar. Ini kita kan udah lama nggak udah lama nggak di ini kan. rame ya? Ya ya. Oke. juga yang banyak? mobil kayak suara-suara di atas Ini ini kan luas banget nih. kita ke lokasi lain aja ya. Kita cari-cari lokasi lagi yang lebih serem lagi. Kita review lagi uh, dan teman-teman semua wajib pantengin terus ini teman-teman. Kita akan coba masuk ke lokasi yang katanya ada memakan korban sampai meninggal di lokasi. Kita cari tahu juga. Yuk, kita langsung coba masuk ke lokasi. Oke. Ayo, Bang Yus, kita coba masuk. ini ya katanya memakan korban oke okay. hmm. setelah masuk okay. hmm. udara begitu panas sekali terasa pengap lalu begitu masuk saya ke sini mumpuh oh, undang saya yang mungkin bisa diceritakan dulunya ada bisa jadi terjadi kecelakaan di sini sebabkan kenapa ya okay, uh, dulu katanya ada uh, korban yang meninggal di tempat ini ya. Nggak tahu karena Teledor atau yang mungkin emang udah takdir yang di atas, e, dia terjadi kecelakaan kayak mesin penggiling seperti itu ya. E, perempuan lebih tepatnya, perempuan tergiling di sini, katanya langsung meninggal di tempat ini, emang. Oh, saya masuk auranya kuat oh, banget panas sekarang juga masih terasa pengap nah, ini bu, tapi eh, saya melihatnya eh, baru saja ada yang muncul-muncul gitu, -muncul, seperti atau apa ya tempatnya di sini ya, tepatnya di sini. Dia menampakkan kayak loncat-loncat, pengen lihat sih kayak lihat-lihat gitu. Mungkin dia <tuh> pengen menampakkan diri juga ya? Iya. Monggo. Iya, enggak tahu di tempat ini enggak tahu di sebelah sana ya di, di depan ada nah. pasar hmm. terjadi tragedi kecelakaan ya. Mungkinnya di sini ya, Auranya, emang saudaranya memang begitu kuat sekali, teman-teman. Tantang kita coba Ning. Ayo suara apa ya? Oke, kita lanjut ke sana ya. dan itu kepeny. Persis kejadiannya mungkin nah. ditempatin ya. Lokasi oh, terjadinya di sini. Nah. bisa teman-teman dengar ya. Ini seperti suara eh. rintikan air. Nah. nah, kayak air yang mau mengalir itu seperti mengalir perlahan. Seperti Dan nah, di sini tepatnya tragedi itu Menurut peningatan saya di sini Tempatnya di, di sebuah mesin kayaknya Sebuah mesin pemilikannya Atau pelador atau apa ya, Mungkin memang sudah takdirnya seperti itu Terjadilah sebuah kecelakaan yang memakai korban Korban itu perempuan Semoga ya kita sebagai orang yang beragama Islam mendoakan ampun diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala hmm. Dan, Dan auranya juga masih bau amis juga di sini nah, Kang ya. yes. Semakin ke dalam kita semakin mencium bau amis juga Ya, ya, di sini ini. juga saya ya, ini udah beda auranya, udah, rapat, hmm. Hmm. udah lama sekali ini udah lama tidak eh banyak ya. banyak kerumunan sampah-sampah atau udah meterawat n tapi maka semuanya kejadian itu semua diterbengkalaikan oleh warga sekitar dan semakin lama di sini auranya semakin panas nah, iya benar. padahal di sini banyak ventilasi ventilasi udara juga teman-teman ventilasi banyak sekali sih, ventilasi. kita malahan berdekatan juga ventilasi ventilasinya juga tapi semakin lama kita diam di sini semakin enggak juga buat kita buat tahan lama-lama di sini Oke, mungkin penulisan kita ke ruangan ini sampai kita lanjut lagi